Oke kembali lagi bersama Rulmoto Vlog Hah, Jadi hari ini tuh kita mau ngambil Barang paket-paket kiriman Ke stasiun Eh di stasiun maksudnya Jadi hari ini kita mau ke stasiun Ngambil kiriman Isinya itu Barang-barang si kailag biru Jadi Kemarin habis jajan lagi sih Isinya apa aja nanti Lihat aja Tunggu sampai kita Unboxing tipis-tipis lah panas anjir jam berapa ini ya kita keluarin dulu motornya ini motornya parkir di dalam rumah soalnya ya takut ini aja sih jaga-jaga aja sih soalnya waktu datang tuh lagi rame kasus-kasus curanmor dan rata-rata yang hilang tuh supermoto semua kemarin daerah sini. Ada berapa? Duh kunci motornya kan sini. Ada berapa tuh yang hilang supermoto? Ada yang pas lagi kopdar, ada yang pas lagi event trabas juga ada. Padahal lagi rame posisinya, lagi rame tapi berani gitu loh mereka ngambil. Maling-maling zaman sekarang mah berani-berani coy biar rame juga bodoh amat mereka <laughs> jadi buat kalian selalu hati-hati parkir motornya jangan sembarangan kalau bisa mah cari parkirannya yang aman gitu apalagi Alfamart Indomaret kayak gitu <laughs> Oke kita lanjut. Jadi kita ke stasiun. Kenapa ngambilnya di stasiun? Wih hampir, hampir nubruk ay. Karena yang ngirimnya pakai kereta, pakai kargo kereta. Soalnya kalau pakai kayak ekspedisi kayak ya JT kayak gitu, lumayan mahal sih soalnya berlumayan berat juga karena ada jack stand jack stand itu yang paling berat terus kalau pakai kargo kereta itu kalau bobotnya semakin berat itu semakin murah ongkos kirimnya terus cepat juga sehari bisa lah sehari gak nyampe sehari sebenarnya satu malam langsung nyampe semalam jadi kita bawa ke stasiun biasanya itu batasnya tuh Sampai jam 4 sore Sampai jam 4 sore Setelah itu baru langsung barang naik Ikut kereta Ke kota tujuan Tergantung sih sebenarnya Tergantung kota tujuannya Kalau kota tujuannya ada apa Ada kereta kayak gitu nah, Bisa pakai kargo kereta Karena kalau nggak ada kereta Gimana ceritanya mau ngirim barang pakai kargo kereta gitu Kayak di Papua gitu Kalau di Papua kan nggak ada kereta Jadi kereta ini belum ada hombre, soalnya gimana ya mau bangunnya juga kayaknya susah mau belah gunung kebanyakan gunung di Papua mah Aduh mau KTM ke udah kedua lagi ya lama Arun <Sport> mana stasiunnya Oh ini Oke okay, jadi kita udah nyampe di stasiun tadi habis dari ATM ngambil duit buat bayar ongkir soalnya ongkirnya COD bayar di tempat Halo ada kamera CCTV kita parkir di sini dulu terus kita ke dalam ini sama sih ekspedisinya kemarin yang waktu Ngirim motor juga pakai ini sih ntar kameranya dicabut dulu ya ntar balik-balik kameranya udah nggak adanya bahaya cuk kalau kamera udah nggak ada ditinggalin eh pas balik parkiran kameranya udah raib barangnya yang mana aja lupa lupa disuruh foto lagi kemarin sama ini yang mana ya barangnya Oh, eh, Boleh minta tolong nanti dikatin. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Eh salah itu ATM <GASOS> Malah ngasih ATM orang KTV. maaf mbak Iya gitu orang minta KTP dikasih KTN, haru laru. Iya di sana mas, di motor jajan terus memang motornya sih yang jajan, orangnya terus yang mau jajan. Nanti hampir rumah baru kita unboxing tipis-tipis ada apa aja. Terima <tik> eh, mas. Terima ya. kasih ya, mas. Oke kita lanjut. Jadi sehari ceritanya kita hari ini jadi kurir, kurir dadakan, ngantar barang mana ke rumah si arul-arul siapa arul yang pakai KLX biru yang mana tuh yang itu pokoknya Hai masih panjang lagi ya udah apa-apa <tuk> aduh naiknya udah susah Cuk. naiknya <tuk> lucu kartisnya tadi mana kartisnya wih ada polisi polisi bukan polisi ini muat berapa liter ini 8 8 liter gede ayo pak iya, kirain mau ditanya ini motor apa masih gitu? kalau ditanya motor apa Ya saya jawab kayak gitu Kayak biru <laughs> Oke kita taruh barang dulu Soalnya kalau mau keliling-keliling Bawa barang kayak gini Nyari baut lumayan ribet juga sih Jatuh bahaya ini. Wu, Panas cu <laughs> Acir turunnya ribet ini mah. Nah, kita ambil pisau dulu. Terus kita buka. Kita lihat apakah isinya. Maksudnya apa aja gitu apa kamu lihat-lihat ya, ini kucing aing, tapi kenapa kamu lihatnya? kamu mau disembeli kamu? Hah? Ciu. Ciu mau kamu disembeli ya? Hah? ini pisau loh, tajam ini loh, tajam. Ini kalau dibelah, ini keluar isi apa ini? Hah? makanan semua ini di dalamnya. ih batu. Apa sembeli di sini? Bismillahirrahmanirrahim, kurban. Oh, udah mau dekat kurban, kamu di kurban aja ya? Soalnya kamu badannya gede nih, udah termasuk ukuran kambing ini. Kambing apa ya? B bayi kambing gitu. Mau kamu disembeli pas kurban nanti? Hah, dagingnya nanti dibagi-bagi. Hmm, udahlah, ha, aduh, hampir jatuh kita lihat isinya apa aku juga nggak udah nggak sabar sih its aku aku kamu ah, ngomong aku kamu tuh cocoknya ke cewek kalau ngomong aku kamu ke cowok tuh kayaknya gimana gitu kayak geli aja gitu ngomong aku kamu ke cewek wah talinya lengket di knalpot kebakar ini harus dibersihin ini nanti mah. Ini mana lagi ke sini. jatuh. Hampir jatuh. Oke, kita angkat. Kita lihat isinya ini apa. Mana ya? Wow. Jadi ini dia ada Wah banyak juga ternyata. Kita buka dulu satu-satu. Ini itu apa ya? Oh bracket, bracket kaliper depan. Oh iya bracket kaliper depan. Jadi ini ganti dis bracket floating yang punya Expedition dari Expedition. Desain bracketnya cakep cuk ada logonya Expedition. Baru kayak kelihatan mewah gitu. <tuh> terus ini ini tuh baut baut gear belakang ini jadi baut gear belakang ini nanti buat di wheel seat yang 1821 jadi kalau mau ganti-ganti ban gak usah lepas-lepas gear tinggal pasang aja kalau ini mana ya ntar kita ini ini tuh cover cover rangka nah ini itu sebelah kiri ini tuh cover rangka yang full jadi kan kalau WR tuh kelihatannya tuh di sini tuh kayak gimana ya acak-acakan gitu kan ada ada bolongnya kayak gitu kan kabel-kabelnya kelihatan jadi kalau pakai ini tuh aman jadi ketutup kabel-kabelnya enggak kelihatan gitu jadi full kayak gini ini cover covernya di apa lagi dilepas nah cakep jadi full jadi kelihatan lapis gitu kabel-kabelnya enggak kelihatan di kiri kanan cover rangka yang kiri di dalam, terus apa lagi ya? Oh, ini ini tuh piringan kecil. Kalau nggak salah <tuh> oh, ini dia. Jadi, ini tuh piringan kecil dari Expedition. Ini tuh piringan yang ini depan belakang. Ini yang depan yang mana ya? 1 2 3. Oh ini, yang depan tuh ini. Dari posisi bautnya kelihatan. Jadi ini depan, di belakang. Ini mau dipasang di wheelset yang 1821. Biar apa? Biar nggak usah cabut-cabut piringan. Soalnya rawan rawan dol kalau kalau slack maksudnya. Slack apa dol sih bahasanya? Bautnya gitu. Kalau dilepas cabut terus, terus ini apa lagi? Oh, nah ini. Jadi ini dia piringan barunya piringan floating dari Expedition. Cuma nanti mau di-repaint hitam karena kebetulan yang warna hitam lagi kosong, jadi diripen hitam aja. Jadi ada dua warna sih kalau dari Expedition ini ada yang hitam ada yang gold kayak gini. Ini yang floating kalau itu kan yang permanen yang lama itu yang Delcavic. Jadi nggak lebih enak yang floating sih. Tapi diameternya sama kayak. Takutnya beda gitu. Ag agak gede ini takutnya. Kalau agak gede ini berarti harus ngerubah bracket lagi. Soalnya bracket yang itu nggak kepake. Terus yang ini tuh engine guard kalau nggak salah ah ini dia jadi ini dia itu engine guard yang aluminium eh aluminium apa yang besi sih? ringan sih ini. ah langsung aja lah robek nggak usah estetik bukanya nah, jadi ini dia engine guardnya nakep ini besi warna silver nah, dipasang di bawah sini kenapa saya ganti yang ini soalnya biar lebih masuk aja soalnya kan USD di depannya ada warna kromenya sama swing arm juga ada warna kromenya sama kan jadi kalau pakai ini kayaknya biar lebih masuk aja bagian bawahnya gitu harganya berapa ya kisaran 650.000 kemarin 6,5 pokoknya ini lengkap ada bracket bracketnya ini, Nah kita ke ini dulu ntar. Oke jadi buat kalian yang mau beli ini, eh kita coba ini dulu, Jack stand, Jack stand barunya. Soalnya kenapa beli Jack stand kayak gini, biar enak aja gitu. Kalau mau bongkar bongkar motor, nggak perlu gak perlu ke bengkel lagi, maksudnya. Kayak mau ganti wheel seat kan ganti wheel seat itu harus apa ya bawa ke bengkel lagi jadi ribet aja gitu bolak-balik bengkel jadi mending beli jack stand kayak gini biar buat buat inilah ini harus di-step karena kurang ini Aduh ini nggak bukan nggak pakai pengunci jadi penguncinya tuh udah-udah otomatis sama ininya ini gede sih batang ininya tuh gede. Jadi kayaknya lebih kuat gitu, lebih kokoh. Enggak kayak yang pertama beli sih. Yang dulu pertama beli jelek bahannya yang pertama itu. Dia apa kalau di standar tuh goyang-goyang, enggak -goyang. kokoh. Kalau ini yang kokoh, yang ini kokoh sih. Tuh. Kuat, enggak kayak yang lama. Yang lama mah udah beli mahal-mahal jelek lagi. Bagusan yang ini udah kita turun cara turun ini pakai tangannya oke okay. pakai tangan lebih simple simple dan kuat anjay <coughs> oke okay, jadi buat kalian yang mau beli ini piringan nih piringannya cakep nih piringan terus cover rangka kayak gini Kalian bisa langsung aja order ke Instagramnya Sama jack Standnya juga nih dari Faisal juga Faisal MX Shop Buat kalian yang mau beli Langsung aja ke Instagramnya Atau nanti saya taruh di deskripsi Untuk link Shopee Terus link Instagram Instagram sama link Whatsappnya Jadi kalian kalau mau order tinggal Klik aja link di deskripsi Untuk harga kalian bisa cek langsung ke sana Oke kita lanjut nanti kalau udah kepasang Sekarang mau ke tukang set dulu Mau bawa piringan mau di repaint hitam nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang oke jadi ini udah beres pasang engine guard tuh engine guard bawah tadi dipoles lagi sih biar warnanya agak mengkilat terus tadi habis moles ini juga Nih. dipoles cuma modal kertas koran sama kompon sama amplas 5000 atau 3000 lah yang penting amplas di atas 2000 jangan di bawah 2000 di amplas pertama di amplas pelan-pelan terus udah amplas dibilas terus dilap kering habis itu gosok kompon baru digosok pakai kertas koran jadinya gini kayak warna-warna krom gitulah tuh ini ganti bannya dulu soalnya yang ban belakangnya supermoto lagi dilepas piringannya, jadi mau ditukar piringan belakangnya mau pakai yang ini expedition, yang standar pindah ke sini, jadi ini. ini. Nanti mau dicuci dulu belum cuci soalnya. Yang jilat kan? Kayak warna krom kroman gitulah, krom kertas koran ini mah. Itu lagi depannya tuh USD-nya, cuma pakai kertas koran doang, ini. Mana ya? Ini. Oke, ini terus kompon putih. Bagusnya sih, kalau kompon batu hijau sih, yang batu hijau. Tapi tadi nggak ada yang batu hijau, ya udah pakai yang kompon putih aja. Terus ini amplas 5000, 5000 atau 3000, nggak apa-apa. Yang penting di atasnya 2000, jangan dibawa 2000. Nanti dia jadinya kayak kasar gitu. Oke, jadi ini tinggal pasang piringan-piringan paling lanjut besok piringan depannya sama itulah piringan belakang lagi. Oke okay, kita lanjut lagi besok. Oke okay, jadi ini udah kepasang semua itu piringannya baru jadi kemarin piringan depan. Terus apa lagi ya kemarin? Pokoknya kemarin tuh yang baru jadi tuh ini piringan depan kan dicat hitam. tadinya kan warna gold. Ini Expedition yang floating yang untuk harga dulu lecet kayaknya kena bracket kayaknya tuh. Headset dikicuk, jadi ini piringannya. Expedition pakai yang floating dari expedition, harganya kisaran 500 ribuan lah untuk harganya. Terus ini cover rangka yang full. Kan, kalau yang ori WR -nya kan cuma sampai sini, kan jadi bolong. Kelihatan ini yang full, cakep sih. Jadi ketutup, kelihatannya lebih rapi. Ini kiri kanan, terus sama ini engine guard bawah. Ini yang original WR Dari Yamaha Jadi buat Dan ini juga satu lagi Jack stand Ini jack stand kokoh nih Biar ini kuat Nggak goyang Ini lumayan buat Bongkar-bongkar motor Atau cuci-cuci motor ya kan Jadinya lebih enak kan Kalau di standar kayak gini Kalau dicuci atau dibongkar Udah sih itu aja Sekarang tuh tinggal Ini dia Apakah ini Tara Jadi ini tuh dekal barunya si kayak lek biru jadi ini mau ganti dekal jadi ini udah buat kalian yang mau order aksesorisnya kayak ini cover rangka terus jack stand sama engine guard sama piringan depan kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal mx shop bisa langsung order ke sana biar motornya makin kece ya kan makin cakep pokoknya Oke okay. tunggu video pemasangan dekalnya see you next video